pada acara sek, uh, penguatan sektor jasa keuangan kemarin ya. Pak Jokowi kembali mengingatkan OJK untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan yang ketat. Terhadap pinjaman online, umroh dan investasi yang lainnya. Pak Jokowi menyebut nama aplikasi pinjaman uang online. Dan ini... Ya, adalah pidato yang kedua pada momen besar yang menyebutkan nama pinjaman uang online kemarin setahun yang lalu lebih kurang Pak Jokowi juga pernah menyentil tentang pinjaman uang online yang mengatakan bahwasannya hari ini masyarakat arus bawah banyak mengeluhkan tentang gaya penagihan aplikasi pinjaman uang online yang akhirnya direspon cepat sama Kapolri Pak Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan OJK untuk memberi pengawasan yang ketat. Apakah nanti setelah ya pidato Pak Presiden Joko Widodo, apakah pihak OJK akan sensitif seperti Pak Kapolri? Apakah pihak OJK akan segera melakukan tindakan misalnya bersih-bersih semua aplikasi pinjol ilegal? Atau mungkin memberikan sanksi berat kepada semua aplikasi pinjol legal OJK yang mungkin hari ini sudah melakukan pelanggaran. Soalnya kemarin ya, Pak Kapolri langsung merespon cepat dan memerintahkan Kabareskrim Polri untuk segera mengirimkan telegram kepada seluruh jajaran Polda untuk menerima segera dan tidak memperlambat laporan masyarakat terkait tentang aplikasi pinjol. Dan biasanya, ya, biasanya kemarin-kemarin gua udah nyengatin nih buat adik-adik kita yang mungkin sedang bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal agar segera resign saja dan mencari pekerjaan yang baru. Ya, biasanya, ya, setelah Pak Jokowi mengeluarkan statement, ya, biasanya itu ada beberapa tindakan-tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Jadi, sebelum terlambat. Lebih baik ya Adik-adik kita yang bekerja di aplikasi pinjol ilegal ini Segera resign saja Baiklah kita pengen langsung mendengarkan ya Bagaimana pidato Pak Presiden Joko Widodo Terkait tentang pinjaman uang online Investasi dan travel umroh Yuk kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Saya melihat masyarakat Memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan baik itu yang namanya asuransi yang namanya pinjaman online yang namanya investasi yang namanya tur Haji dan umroh betul-betul pengawasannya harus detail kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro nggak bisa makro ya mikro harus detail dicek satu persatu hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin ada nih di India makronya negara bagus, mikronya ada masalah mikro hanya satu perusahaan ada nih kehilangan 120 billion US dollar Hilang langsung dirupiahkan 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital Outflow semua keluar, yang terjadi apa? Rupiah jatuh. Hati-hati mengenai ini. Pada kondisi makronya bagus. Oke guys, ya tadi kita udah sama-sama ngedengerin pidato Pak Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyebutkan pengawasan pengawasan pengawasan ya Indonesia ini tidak bisa berawal dari yang makro beliau menjelaskan harus berawal dari yang mikro yang butuh pengawasan pengawasan dan ini disebutkan tiga kali dan kita berharap kepada pihak OJK ya agar segera merespon dengan cepat pidato Pak Presiden Joko Widodo ini ya karena aplikasi pinjol itu merupakan usaha mikro sebenarnya dan hari ini dengan kurangnya pengawasan dari OJK sehingga masyarakat ya masih banyak yang merasakan teror intimidasi ditambah lagi dengan tumbuh pesatnya pinjol-pinjol ilegal yang hari ini memanfaatkan kesusahan dan rakyat kita hari ini ya berhati-hati kepada yang namanya aplikasi pinjol kepada yang namanya investasi bodong dan travel umroh yang tidak memiliki izin, supaya jangan ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Jadi, aku secara pribadi dan gue yakin, ya, 90 ribu lebih dari subscriber kita ini berharap kepada OJK untuk tegas ya, karena dari pidato Presiden Joko Widodo ini kita bisa melihat ya, bahwasannya ini peringatan keras. Kepada semua jajaran keuangan yang hari ini menangani masalah aplikasi pinjol. Investasi bodong dan travel umroh. Jadi mudah-mudahan setelah pidato ini minggu depan ya. Kita berharap minggu depan pihak OJK beserta dengan pihak kepolisian bisa meringkus dan menangkap aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. ya Menutup dan memberikan punishment hukuman kepada aplikasi-aplikasi Pinjol legal OJK yang mungkin melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hati-hati kalau udah Pak Jokowi ngomong dengan yang seperti ini. Biasanya ya akan ada gebrakan. Dan gua pengen titip pesan kepada adik-adik yang mungkin hari ini bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Agar segera resign saja. Oke okay, ya mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan kita akan sama-sama menunggu respon cepat dari pihak OJK terhadap aplikasi pinjol ini. Dan gua pengen tetap nitip pesan juga buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang panik stop panik berlebihan dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Bersabarlah dan kita akan melewati satu persatu permasalahan ini.